Ini jalan ini, nge Duran, Duran, Duran, Minum, Duran balikannya Ada yang lagu jadi om jadi. Duran Minum Aduh bisa Duh, Duh, Duh, Duh Aduh Demen, ane deman giring lurusan ke aneh deman lurusan aja duret. ane deman ane Asik, kita tidak mau tenaga rongga Saya pada ngalah demok pada ngalah hobi, urusan kembali yang dipandang sih pada nyelengka, luren ada, marah ada, sama ada di ada ada semuanya ada agam papa pada pada ajian ledamani ne pada Pesan kunah-pesan kunah-kunah Ganti berjalan Datang ada Para ada Monka ada Semuanya ada Hanya ada Di bayu matis Kau mesti yang ngedis Ah, nah. Nah.